Kai panas pahujan hujan Jiwaku berbisik lirik Ku harus milikimu Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku Meski kau tak cinta Kepadaku Beri sedikit waktu Biar cinta Kini wanginya mengilhami, Sudikah dirimu untuk kenali?